Baiklah persahabat, untuk kabar terbaru malam hari ini kita mendapatkan tentunya kebahagiaan di rumahnya idola kesayangan kita Lesti dan Bilar Di unggahan terbaru Papa Bilar nih persahabat ya Ternyata malam hari ini kedatangan tamu spesial yang lagi viral Itu adalah Bonge persahabat ya Fashion Week Citayam persahabat Ini tentunya... Seru banget nih malam hari ini, lagi kumpul bareng, banyak tamu yang datang malam hari ini Kita lihat persahabat ya, Papa Bilar pun ini main tiktok bareng dengan bonge tuh Di akun tiktoknya Papa Bilar sudah di-up sahabat. ini sih cute banget Dan momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar komik Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan ya di postingan ini dari akun Sinta Lesa Saudi disitu menanggapi hobah digoyangin aja pap walaupun cuma goyang jari katanya tuh ya. Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun Instagram Indah Boings mengatakan, Masya Allah gemes papap jogetnya dengan gaya andalan akhirnya kolaps sama bongi katanya tuh ya. Kolaps sama bongi malam hari ini luar biasa. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Amin. Kita lihat juga, persahabat, ya, untuk berikutnya. Nih, main games juga nih, idola kesayangan kita dengan bongi nih, persahabat, ya. Ini sih luar biasa, permainan yang bisa meningkatkan kepercayaan diri nih, persahabat, ya. Luar biasa banget nih, idola kesayangan kita malam hari ini. Tetap semangat untuk Papa Bilar, sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya kita sebagai fans sejati mendoakan yang terbaik untuk kesayangan kita. Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru, dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana. Terus diikuti channel Divot TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik dan pastinya kabar-kabar terbaru dari idola kita, Lesti Daryski Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.